level lagi, ya ini kita lagi di mob farm ya, mob expivan. Ya kalian udah lihat ini tempat vaksinnya kayak gini. Ya aku ada lantai bawah, adalah lantai atas. Ya terus ini mob farmnya ya. Kalian pasti udah lama nggak lihat ini, makanya aku record di sini aja. Maksudnya pertamanya gitu ya. Ya jadi begini. terus kenapa aku bikin lantai bawahnya buat tempat pancingannya karena aku apa enggak yakin ya eh uh, mau mob bakal nge -spawn. kalau kita ada di sini kayaknya harus di lantai bawah sini gitu maksudnya di lantai sini enakan cegak tinggian gitu ya enggak tahu juga sih setahu aku kayak gitu ya, jadi ini aku juga udah punya diamond sword pakai looting 3 ya aku dapat dari villager, nanti aku kasih liat villagernya. nya unsatisfying hmm, yeah, tapi kurang satisfying karena dikit ya magnet ini lututnya nya mantap mantap oke okay. jadi hari ini kita bakal membuat chip farm ya yeay oke okay. kita pulang oke okay di sini banyak yang baru ya di rumah saya tunggu ini kita ganti dulu ya jadi ini ada cocoa farm ada bambu farm ya terus uh, saya juga udah renovasi rumah ya gara-gara kebanyakan cobblestone kenapa kebanyakan cobblestone coba ya aku uh, agak lebarin lagi ya area ini ya jadi ini agak digali lagi ya diluasin ya sini ada pohon-pohon ya semua pohon juga ada semuanya udah ada sekarang terus nah ini aku apa terlalu buru guru ya jadi ini ya buat ruting gitu loh ini jadi lebih banyak lootnya terus ini uh, Ledger nya buat aku trade ini ya karena Iron kita tuh udah banyak banget ya tuh ini baru di restock kemarin ya tadi Malah. ya e, jadi buat nyari villager yang iron itu aku susah juga nih sampai dua villager yang dibuang ya nih jadi villager ini belum aku bunuh nanti nanti bakal berguna karena apa pas next level dia punya diamond armor ya. Dan itu bagus, jadi diamond armornya, misalnya kita kebuang atau gimana, bisa beli lagi. Atau enchant kurang cocok, kita bisa pakai greenstone ya. Oke, jadi ini kita udah banyak banget, mungkin kita ambil dulu. Oke, terus kita taruh lagi ya. Begitu ya, cara napihnya. Oke, kita taruh dulu ya. Di sini yang baru lagi adalah ya tempatnya ini udah kayu semua ya lantainya dan temboknya cobblestone ya yang baru lagi item frame ya saya udah bikin item frame buat semua chestnya ya jadi ada yang aku pindah-pindahin juga dirt -nya. jadi ada dua chest karena aku tahu bakal penuh banget sama dirt nanti ya terus nya gara-gara kebanyakan jadi aku pisahin ini stone stone sama stone ini yang gravity block ya yang bisa diatuh mungkin nanti ada country juga oh ini kita taruh ironnya oh uh, udah banyak ya uh, terus ini di bawahnya nanti buat gold ya karena goldnya masih kurang banyak juga jadi aku masih taruh sini oke okay. jadi uh, ini snowball oke okay bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah pertama pastinya sip ya sipnya yang banyak 16 sip ya kalau kalian pengen uh, semua warna ya, jadi ini udah kebanyakan warna udah chip kebanyakan udah aku warnain ya ada pink chip merah coklat emang dari sana oke jadi ini dia tempatnya yang bakal kita bikin ship farm ya wool farm ya jadi ini bahan-bahan yang kita butuhkan ya uh, 16 chest ya jadi ini sama dua ini terus glass juga mungkin kalau kalian biar lihat shipnya juga terus beberapa dirt ya ini saya udah naikin gitu ya dirtnya gara-gara kita bakal butuh glassnya ya jadi aku udah dituin dari kemarin kita butuh 16 observer dispenser dispenser juga ya ini karena aku butuh apa bikin 16 chip ya bikin 16 wool farm jadi uh, kita butuh 16 ya oke okay. jadi langsung kita bikin aja oh oke okay. kita langsung saja uh, membuat chip farm oh. ya lupa lagi kita bakal butuh wheat juga ya buat apa mancing dombanya ya ini sheep farm sebetulnya kita bisa bikin uh, gak usah ribet-ribet ya cuma saya mau uh, otomatis gitu oke jadi kita mungkin taruh base nya dulu ya kalian butuh sekitar 2 cang buat bikin grass nya ya acara ngeliat cangnya gimana nah, kalian chat F3 G nah tuh dua cang ini kayak cang ya. 16 kali 16 blok itu sama dengan cang ya satu cang ya jadi ini satu cang dua cang nah kayak gini ya jadi sekitar dua cang butuhnya oke kita matiin dulu oke kita langsung taruh blushnya pertama kalian ya. taruh blush di sini atau oh nah kalian butuh siltas juga mungkin Oh kalian salah naro narogesnya ya jadi ini aku punya siltas dari chest dari itu ya apa namanya tuh uh, portal itu ya oke okay, ini udah malam mungkin kita tidur dulu sebentar oke kita lanjutin lagi oke okay, kita taro bloknya di sini lo apa aja terserah nggak harus guys juga oke, mungkin segini dulu nanti kita itu lagi ya terus kita bakal butuh observer juga ya dispenser uh, ini ini kita butuh itu ya apa? minecart itu hopper with minecart, minecart. kita butuh minecart with hopper ya uh, kita bikin minecart dulu nah, kita taruh hoppernya ya jadi Minecraft Hopper ya kenapa saya nggak bikin karena apa bakal kepuuhan ya kita juga butuh oh maaf ya masih amatiran lupa, lupa kita bakal butuh blog juga buat nutupin nutupnya sebenarnya pakai dirt juga bisa tapi kurang ya sama kurang bagus kalau dirt itu oke kita bakal taruh di sini seperti ini kita bakal Uh, taruh chest di sini ya chestnya terus kita taruh hopper di sini, kita bakal taruh rail uh, miring tinggi ya biar plank-nya nggak goyang-goyang. Ya kalau uh, mac apa railnya kesana kan nanti dia malah kedorong. Ya, jadi begini aja. Maaf kalau suaranya agak binten nih kayaknya lagi pilek ya. Oke, kita terus uh, taruh observer di sini ya. Seperti ini ya. Ya, begitu. Terus kita taruh di sini. Sama lupa lagi, aduh. Kita butuh redstone juga di sini ya. Oh iya, chest-nya di belakangnya bukan glass nih. Aduh. Maaf kalau yang udah nonton sambil bikin ya. Nah, kita ajarin dulu, mau nah, kita punya saja. Eh seharusnya jumlahnya kita kasih dispenser seperti ini. Oh enggak bukan kayak gini. Oh nah, kita buat golden pickaxe biasa. Buat hemat ya, karena ini golden pickaxe. <laughs> ya begini, begini. Nah ini nanti kita taruh sirnya ya tapi jangan dulu biar apa bareng-bareng gitu ya e, ininya terkumpul bulnya ya terus ini kita tutup kalau pengen kalau nggak juga nggak apa-apa ya jadi apa kok kenapa pakai main kartu with karena kalau main kartu with hopper itu kalau kita jatuhin item dari sini walaupun ada block di atasnya dia bakal tetap ini ya ngambil gitu kalau hopper biasa, di atasnya ada blok. Dia nggak bisa keambil, jadi kita harus pakai main kartu with Hopper oke, okay, jadi kita bakal bikin sampai sana juga, ya. jadi ini udah jadi ya uh, tinggal... oh belakangnya Dablon ya. oke kita bikin belakangnya dulu oke okay, jadi ini udah selesai ya udah semua kita tinggal taruh shipnya Oh gampang sekali ya, Oke, okay, kita, uh, uh, kita bakal ambil seatnya. Ambil seat ke satu, kita bakal ambil seat putih, mungkin ya. Uh, gimana caranya? Mungkin kita bakal pancing seat sin dulu. Ini seat putih, Si putih, seat putih. Kamu sini Si putih. Oke, okay, uh, rencana kedua kita pakai. Lead. Oh iya lupa ini ternyata di sini waduh oke okay. kita bakal uh, butuh gas juga di tangan kiri kita nanti oke okay, sini kamu kamu aja deh nah gitu ya uh. pertama kita ambil dulu oke okay, mungkin bakal agak lama ya okay, semudah prinsipnya gak apa-apa ya kita ayo ayo sip ini kamu ke atas kita pakai nah kamu ini aja oke okay. best uh, di tangan kiri kalian siap-siap buat tutup masuk dia kita masukin dulu pelan-pelan waduh udah malam ya bahaya nih Oke kita baru sedih dulu ya Ayo kita kata salgisip. ini kamu minta ini Pelan -pelan, kita taruhnya sini sini ya yeah. dan sudah selesai oke okay, kita bakal lakukan itu di sebelah sebelahnya juga ya oke okay, kita ke kurangan sedikit eh sip kamu sini aja uh, pagar mana pagar hmm, aku nggak ada pagar guys udah ya, kamu diem di sini ya rumputnya jadi kita bakal apa naruh nanti ya karena observernya bakal baca itu nanti ke detek dan sirnya keluar jadi kita nanti aja masukin sirnya oke kita ini dulu kita taruh. lahan di sini tapi nggak apa-apa e, kita taruh aja ini di sini oke warnanya nggak sempurna nggak apa-apa ya ayo keluar oh op op, op op op op op op aduh tiga lagi keluar sini mungkin kita lewul dulu satu Oke, okay, kita kekurangan brush sedikit ya, ini Oke, okay. kita kekurangan berapa warna dah? Nah, okay, ini kita kekurangan warna dikit uh, Maksudnya kekurangan sip Oh, oke, okay. uh, kita kekurangan satu ship okay, Jadi kita uh, beri dulu mungkin. sipnya yang putih. Nah, oke. Okay. Oke, okay, itu keluar, itu keluar, itu keluar, itu keluar. Jangan yang baby. Ya udah layak. Let's go, let's go. Oh aku kasih makanan ya. Jadi gede. Dia enggak. Oh, ini. Sudah. Nah, terus Oke okay, lah, lupa. Kita masih banyak, Oh, oke, okay. untuk gede. Nah, ini bakal jadi na item ya. jatuh oke okay. siap ayo ayo keluar keluar Oke, okay, satu oke okay. yuk lagi eh okay, udah mana? ya ini dikit lagi kita juga selesai ya oh ini ya, episode yang sunyi ya Nah aku jarang ngomong di sini ya uai wow, dan gulungnya banyak ya kita lihat uh wow, langsung segitu padahal tadi habis diambil ya oke okay, sini kamu sini kau berdua semuanya Ini 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12 13, 14, 15 16, oke okay. semuanya udah ada 16 ya mesti ini bagus tinggal buah-buahnya nih ya aku belum taruh buah-buahnya ya taruh buah-buahnya In semua hopernya ada pecesnya ya Oke okay, sekarang kita tinggal bikin Minecraft Minecraft nya akhirnya ya uh, kita kayaknya bakal kali ini dulu. Oke okay. ya jadi kenapa aku kasih apa grass block grass blocknya di sini uh, biar grass block yang dimakan sipnya bakal nunggu ya. Jadi sipnya itu kalau dia bakal nunggu bulunya kalau dia makan rumput. Oke okay, kita jadi masukin sirih sirnya dulu di dalam ya jadi uh, bikin automatic wool farm ini butuh banyak iron juga ya kalau kalian pengen semua warna atau mungkin kalian mau apa langsung semua warna sekaligus di dalam satu kotak itu tapi kayaknya nggak bisa sih ya hati-hati juga tadi aku kayaknya kena apa? karena redstone di 1.16 16 sudah berbeda ya, ya kayak bisa dikuit gitu ya tadi kayaknya aku kepecet nah kan harus yang kayak gini ya harus yang kayak tanda plus gitu ya. kalau enggak dia nggak bakalan apa nggak bakalan potong ya oke kita lihat kayaknya sudah bekerja ya Uh, nah, oke, okay. mantap keren Oke, okay, oke okay. Wah, keren ya oh, tuh, eh Putih Ya, gradasi gitu ya Wah, aku ini pintar sekali ya Mantap sekali Oke, okay, uh, semuanya mungkin segini dulu Video kita hari ini Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya Kalau kalian suka video ini Selamat hari merdeka juga Untuk uh, Indonesia ya Yang ke-75 nih Wah wow, keren uh, Ya Aku ada apa-apa di sini ya, Jadi maaf ya Oke okay, uh, Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya Udah